dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui salah. Hadis daripada Abdullah bin Abu radallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la'anallahu ar-rashi wal-murtashi. Allah Subhanahu wa taala melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat terjemahan Rasuah adalah sangat berbahaya dan bala yang besar Ia sesuatu yang memudaratkan masyarakat Memudaratkan orang Islam Dan meletakkan pengurusan dan pentadbiran menjadi tidak stabil Rasuah ini berlaku dalam semua urusan Termasuklah urusan kehakiman, tanah, perjukaian, zakat dan lain-lain Malah dalam perkara yang melibatkan agama dan orang agama oleh itu, Allah mengharamkan rasuah dan melaanat pelakunya kerana bahayanya amat besar. Maka tidak boleh memberi rasuah dan tidak boleh mengambilnya. Seseorang tidak boleh memberi rasuah dan tidak boleh juga seseorang pegawai mengambilnya. Bahkan wajib berjaga-jaga dari. Rai Jum'an dan Rupiti'a. Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia memberikan kuasa menyiasat penyiasatan dan menangkap pelaku-pelaku rasuah dari sektor-sektor awam dan juga swasta. Kesalahan merangkumi perbuatan memberi dan menerima wang suapan, keras buku, rasuah hukum, percubaan rasuah, penyalahgunaan kedudukan, rasuah melalui si ejen sehingga rasuah dalam perolehan awam dan pilihan raya. Para ulama menjelaskan bahawa pengertian al-rashiy adalah orang yang memberi rasuah Sedangkan Al-Murtashi bererti Orang yang menerima. Laknat itu ditimpakan kepada orang yang menyuap Kerana dengan perbuatan itu Ia menyakiti orang lain Dan mendapatkan sesuatu yang bukan haknya Laknat juga dikenakan kepada Al-Murtashi yaitu orang yang mengambil rasuah Laknat juga menimpa ar-ra'ishi iaitu orang tengah yang menjadi perantara antara kedua-dua. Bila bercakap tentang maslahat, seseorang bekerja seolah-olah tidak boleh terlepas darinya. Upama dikatakan mustahil untuk tidak mengejar rasa madu atau racun yang berada di hujung lidah. Maka mustahil bagi kekitaan kerajaan untuk tidak menjamah hasil pendapatan kerajaan. Seperti mana kita tidak pasti sama ada ikan dalam air menelan air atau tidak. Begitu juga sukar untuk kita untuk pasti sama ada seseorang di kitanan kerajaan itu mengambil wang kerajaan untuk diri mereka sendiri atau tidak. Sebahagian orang menggunakan pangkat dan jabatannya untuk mengambil untungan kebendaan. Misalnya dengan mensyaratkan imbalan dalam dalam pelantikan pangkat seorang, atau dalam memindahkan pegawai dari satu daerah ke daerah lain dan yang semupaham, menerima imbalan itu hukumnya adalah haram. Ini berdasarkan hadis daripada Ummahmah, waddiyallah anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shaf'ani ahihi shaf'ati." fanta lahu sesiapa memberi pertolongan kepada saudaranya satu pertolongan dan saudaranya memberikan kepadanya hadiah lalu lalu diterima maka sesungguhnya ia telah mendatangi pintu yang besar daripada pintu-pintu riba hadis riwayat apn Selain itu berbahagia Pada masa kini Rasuah sudah menjadi kebiasaan Bagi sebahagian pegawai Rasuah menjadi pendapatan Yang hasilnya lebih banyak Dari gaji dari gaji mereka Berbagai urusan perniagaan Atau urusan lainnya Hampir semua dimula Dan diakhiri dengan tindakan rasuah Ini tentunya Digantikan dengan orang yang tidak ramai Kerana rasuah Wang yang semestinya milik mereka yang bekerja Tetapi ditukar kepada orang lain yang menawak Amalan rasuah juga melibatkan orang-orang agama Sedangkan mereka mengetahui hukumnya haram Dan mempersesak Tetapi kerana hapuan dunia itu mengasyikkan Maka hilanglah sikap amanah jujur dan keikhlasan yang tertanam dalam sanubari selama ini orang yang diharapkan dapat menjaga mampu diri dan agama bahkan sentiasa menyeru masyarakat dalam melakukan kebaikan boleh takut dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala mereka dengan amaran Allah Subhanahu wa dalam surah al-baqarah ayat 44 atanurunannas bilbirri wa tansaw anfusakum Patutkah kamu berdua manusia supaya berbuat kebaikan Sedangkan kamu lupa akan diri kamu sendiri Padahal kamu semua membaca kitab Allah Tidakkah kamu pun akan Pendedahan SPRM menenai pembangkitan orang agama Dari agensi kerajaan terlibat kes rasuah adalah Sesuatu yang memalukan dan tidak semasuknya Allah SPRM mendedahkan bahawa pegawai dan kaitanan agensi agama tidak terkecuali dari terpali dengan kes rasuah. Abdulina berbahagia. Rasuah mestilah dibantah oleh pemerintah dengan mengenaskan hukum yang lebih tegas agar mereka menjadi gerun dan takut dalam dalam menangani kes rasuah. Pemerintah adalah lebih terfokus kepada langkah pencegahan. Sebelum terjadinya keistimewaan keistimewaan asbab tersebut Allah menceritakan dalam Al-Quran bahawa ada seorang alim mereka mengakui kebenaran kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi disebabkan rapuh terhadap dunia mengikut hawa nafsu ingin kepuasan dan kekayaan syaitan telah menggoda mereka hingga tergelincir dari agama yang benar ingatlah orang yang alim Anjing seperti yang dinyatakan dalam Surah Al-Araf ayat 176. Fakatuku kemudian akan lebih mentahmil anak ialah awal terlalu banyak. Maka padinya adalah seperti anjing. Jika engkau menghalau nya, ia menggulirkan lidahnya termona mona. Dan jika engkau membiarkannya, ia juga menggulirkan lidahnya termona. Demikianlah perumpamaan orang akauntan yang terlibat dengan perkara dosa seperti rasuah dan sebagainya wallahi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Harta benda dunia ini sangat menggiurkan. Kerat kali sehingga sampai tidak peduli tentang halal haram Hadis daripada Khawlah binti Tais radhiyallahu anha bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya, harta ini hijau dan manis barang siapa mendapatkan dengan haknya maka ia akan diberkati ...berapa banyak orang yang mengambil harta Allah dan Rasulnya tanpa haknya secara sesuka hati... ...diada balasan baginya pada hari kiamat nanti kecuali neraka. Hadis 5.3. Muslimin yang terahmati Allah sekalian. marilah sama-sama kita hayati beberapa pengajaran dan tausiah penting daripada khubah ini antaranya. Pertama, umat Islam wajib menjauhkan diri daripada perbuatan dosa besar iaitu memberi dan menerima rasuah kedua umat Islam perlu ada rasa takut akan siksaan Allah Subhanahu wa dan menghormati undang-undang negara berkaitan rasuah ketiga umat Islam hendaklah menginsafi bahawa Allah Subhanahu wa taala melaknat pemberi dan penerima rasuah apatah lagi sekiranya dilakukan oleh orang-orang agama ta'awwuz billahi minasyaitanir rajim بابو اذا للغاوي تن بيبرlihatkan neraka jelas nyata kepada orang-orang yang sesat surah al syuara ayat 91 barakallahu limakum fil qur'anil azim wadfa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wadh hakim wa minni wa minkum tilawatihi innahu alim aqulu qawli wa ولسائر المسلمين والمسلمات استغفر انه هو ال الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وق اتقوا الله الله فقد فاز المتقون yang dirahmati Allah sekalian sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta wabak penyakit Dan mudah kita tergolong dalam kalangan Hamba-hamba Allah yang bersabar Ketika menempuh segala penyakit yang menimpa Berdisiplin dengan sentiasa mematuhi SOP Ambillah pengajaran di atas apa yang berlaku Berhati-hatilah dan beringatlah selalu Walau kita diberi kebebasan untuk bergerak Ini kerana negara masih mengurangi wabak penyakit Demi keselamatan diri kita serta masyarakat seterusnya ان الله <سؤال> وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ورولانا محمد سيد المرسلين ورضى الله عن اصحابه وقرابه وازواجه وذريته أجمعين اللهم